channel Water Joe jangan lupa di subscribe like and comment dan testimoni bersama uh, Tucson dan Clancy B saya adalah Tucson saya punya target dalam bulan ini ini mencapai uh, steam power uh, jadi non-dolpin kita berapa tim power kita 5.000 ribu tim power mudah-mudahan bisa tercapai pada akhir bulan ini terima kasih mantap pak pak Pak klien sipil nah, ini kita bersama ini oh, sedang edi. Nah, sedang edi dulu Pak klien sipil klien sipil kayak mana sedang apa ya Pak klien sipil ini klien sedang edi ya sedang edi siap-siap juga untuk postingan um, pada hari ini oke okay, siap